Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Assalatu assalamu ala rasulillah Allah ba'dah Sahabat bin palas berbahagia Marilah kita senantiasa Memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Alif berjuta-juta nikmat seperti nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan sehat dan afiat. Amin. Selamat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang panutan kita yang kelak kita nantikan syafaatnya di al qiyamah Amin. Sahabat bin Balasma berbahasa saya Zidni Fahmah kelas 4A min 14 Magetan akan menguraikan singkat tentang keutamaan 10 hari ketiga bulan Ramadhan sahabat perlu kita ketahui bahwa ada 3 fase pada bulan Ramadhan yaitu 10 hari pertama yaitu Rahmat 10 hari kedua yaitu Mabfirah 10 hari ketiga atau terakhir yaitu pembebasan dari api neraka mendekati hari raya Fitri, umat islam disebutkan dengan beragam persiapan. namun ternyata terdapat keutamaan 10 hari ketiga bulan ramadhan yang sayang untuk dilewatkan jika ramadhan adalah bulan yang paling istimewa maka di dalam bulan ramadhan sendiri memiliki hari istimewa dan hari-hari istimewa tersebut terletak di 10 malam terakhir bulan ramadhan khususnya pada malam-malam ganjil -malam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Keistimewaan puasa saat 10 hari ketiga bulan Ramadhan Yaitu malam gimana turunnya Lailatul qadar Atau malam lebih baik dari 1000 bulan Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim خير من ألف شهر تنزل الملائكة غروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام Sodakallahul adhim, meskipun malam Lailatul Qadar tidak diketahui kapan datangnya, namun kita harus berusaha untuk mencarinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam malam jil. Tentunya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah malam lalatul qadar Di 10 malam terakhir bulan Ramadhan Khususnya pada malam-malam ganjil Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Dan juga Nabi apabila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan Ia mengencangkan pinggangnya, Menghidupkan malam-malamnya Dan membangunkan keluarganya Untuk melaksanakan amalan amalan Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Sahabat, adapun amalan-amalan yang dapat kita lakukan yaitu satu, tadarus Al-Quran atau berbanyak membaca Al-Quran. Dua, istiqam. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, umat Muslim disenangkan untuk beristiqam atau berdiam diri di masjid untuk. Salat sunnah, bertaubat Dan melaksanakan amalan-amalan yang baik Tiga Memperbanyak doa dan Memperbanyak salat malam Sebagaimana sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, Kuasa paling utama Setelah Ramadhan Ialah puasa Muharram Sebaik-baik salat Setelah salat fardu, ialah salat malam Empat memperbanyak zikir atau selalu mengingat Allah 5 sedekah sedekah di sini bisa berubah harta makanan pakaian dan paat sedekah untuk para yatim piatu dan doa sahabat ini inflas semua rahmati dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala Ramadhan disimpulkan bahwa merupakan momentum peningkatan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa dan dan amal bagi orang-orang yang soleh. Demikian tadi Orang yang singkat tentang keutamaan 10 hari ketiga bulan Ramadan. Semoga kita semua Bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pun minan nar Terbebas dari api neraka Selamat dunia hingga Akhirat amin amin Ya rabbal Alamin Wa akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh